Dalam video kali ini saya membahas alat-alat produksi untuk industri tempe rumahan. Ini dia kompor, kapasitas besar untuk industri rumahan. Kompor ini merek solid yang bisa digunakan untuk merebus kedelai 100 kg sekali masak dalam tempo satu setengah jam hingga dua jam itu udah bisa kelar dimasak oleh kompor ini merek solid mawar sekitar 40 diameter sekitar 40 cm hmm, dalam pemasakan kedelai itu harus Mempunyai api yang stabil Dan kompor ini sangat cocok Untuk industri rumah Dan Lanjut lagi Di Tahang perebusan Atau saya juga Dengan yang lain Yaitu kukusan nitang perebusan yang digunakan dalam industri rumahan tempe itu harus anti karat supaya produk olahan kita terhindar dari kontaminasi karat yang berbahaya karena jika produk olahan kita terkontaminasi karat akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan jadi pilihlah tahan perebusan atau kukusan perebusan yang anti karat seperti halnya ini terbuat dari aluminium Terbuat dari aluminium, dan ada lagi terbuat dari stainless. Jadi, pintar-pintarnya lah untuk memilih alat perebusan untuk kedelai. Untuk alat perebusan kedelai harus ada tutup ini, tutup. yang digunakan harus bisa rapat dengan tahan perukusan <tuh> tujuan dari tutupnya itu untuk mempercepat proses pemasakan tiga kita ada bak perendaman so, ini nanti sering dibilang ini drum biru ini bisa merendam kabus soalnya 75 kg sekali rendam jadi untuk perendamannya itu kita juga menggunakan yang terhindar dari kontaminasi karat karena itu dia karena karat itu menimbulkan berbagai macam efek samping untuk kesehatan jadi coba <coughs> lah dengan mempertimbangkan alat produksi yang baik dan benar keempat dia saringan saringan atau keranjang plastik keranjang ini kita gunakan untuk meniriskan kedelai. Proses penirisan untuk pembuangan limbah cair pada industri tempe rumahan itu sangatlah penting karena limbah cair hasil perendangan dan hasil pemasakan itu tidak baik digunakan untuk proses produksi. Jadi itu harus dibuang. Jadi kalau misalnya kita memasak kedelai atau kita selesai merendangnya, selesai memasaknya itu harus kita turiskan dengan baik dan benar supaya imej terbuang dan <tuh> ini sebagai peralatan inti juga karena ini banyak fungsinya dari awal di dalam pencucian pemasakan penyaringan kulit ari Alat ini sangat berguna. Ini risan. Alat ini juga sangat berguna. Ini lima Ember. Ini udah semua orang tahu. Ini bisa dipakai untuk ngisi air. Ini mbak air itu juga dengan gayung gayung ini bisa dipakai untuk air, air juga air menimba air terus menambah ukuran suatu cairan penambahan cairan cairan alami kepada kedelai cairan alami pembangun Siaran alami pembantu, membantu proses perendaman Ini dia Bak Besar Ini bisa kita gunakan untuk wadah Wadah ada kedelai yang sudah diragi. Kita masukkan ke sini sebelum proses pembungkusan. Terus, kita lihat ini. Ini dia mesin pemisah kulit area dan pemecah kulit area kedelai. Ini, ini merupakan merupakan peralatan inti pada proses produksi industri rumahan tempe mesin ini sekaligus memisahkan kulit area secara otomatis meskipun kulit area yang terpisah tidak begitu 100% terpisah tapi alat ini sangat membantu dalam proses penunjang untuk mempercepat berkembangnya industri rumahan, kita mesin pemisah kuliah ini sangatlah membantu dan menekan tenaga dalam proses produksi <tuh> mesin ini. tahan terhadap kerusi asam dan terbuat dari stainless yang 100% tahan karat jadi produk yang kita masukkan ke dalam untuk diolah itu tidak terkontaminasi dengan karat selanjutnya Matikan dulu ini supaya alamnya bisa terlihat dengan jelas dan maksimal. bak pencucian. Bak pencucian kedele. Jadi bak ini difungsikan sebagai pencuci bahan baku kita. Jadi setelah dipisah kulit arinya, bahan baku tersebut yang telah terpisah kulit are dan pecah dua akan masuk ke dalam bak sini. Bak sini nanti kita isi dengan air ya dengan sesuai perbandingan lah. Jadi dalam bak ini kita cuci bahan baku tersebut dan kita bisa kulit air yang masih tertinggal. Jadi bahan bak, eh, bahan baku dari stainless eh, dari bak ini merupakan full stainless 304. Jadi tahan korosi tahan karat. Jadi diusahakanlah kalau kita membuat bak itu jangan membuat asal-asalan bak. Karena yang kita produksi adalah pangan untuk kesehatan yang dinamakan pangan sebagai sumber gizi murah di Indonesia. Selanjutnya ini kipas. Kipas skala industri rumahan. <tuh> ini dipakai untuk peragian kering biasanya. Kalau untuk peragian basah ini enggak terlalu dibutuhkan. Karena yang diragi namanya memang basah. Dan kipas ini saya share sedikit speknya. Jika kita mengipas bahan baku sekitaran 200 kg kipas ini dengan memakai dua unit kipas seperti ini dengan diameter 30 cm. Eh. Diameter no. Diameter 60 cm ya maaf salah. Diameter 60 cm lebih membutuhkan waktu sekitar satu jam aja jadi udah kering angin dan kering angin dan siap untuk diragi jadi selanjutnya juga kita harus butuh ruang ruang produksi yang tepatlah untuk produksi karena jika kita mempunyai ruangan yang tepat untuk produksi industri rumahan timb, itu harus itu menunjang kecepatan produk kita, kecepatan kita dalam memproduksi maksudnya. <tuh> Misalnya pembuatan ruangan itu harus disesuaikan dengan kapasitas kita, sesuaikan kapasitas dengan Kapasitas produksi dengan ruangan produksi nah, jadi ruangan produksi itu ada, itu dapur produksi, ada itu ruang peragian, ada itu ruang fermentasi ada itu ruang packing atau pembungkusan. Selanjutnya kita bahas rak fermentasi. Jadi rak fermentasi eh, yang kita gunakan ya bisa karena yang tepat guna. Kita meletakkan rak fermentasi itu jangan di tempat-tempat basah. Harus terjaga dia suhunya, kebersihannya, dan lain sebagainya. jadi rak fermentasi yang kita gunakan itu bisa terbuat dari kayu, aluminium, besi, seperti ini nih. Seperti ini. Nih. Jadi, ini rak fermentasi yang terbuat dari aluminium yang dialasi dengan, ya, ya bisa lah kita bikin alasnya seperti triplek dan lain sebagainya. Jadi, selanjutnya... selanjutnya dapur produksi kita bahas ini dapur produksi dapur produksi itu harus produktivitas jadi usahakan dapur produksi yang kita gunakan itu sesuai dengan kapitas, kapasitas yang kita butuhkan jadi misalkan kita produksi sampai 200 kilo itu dapur produksi hanya 6 meter per 5 meter dah cukup untuk pengolahan industri terjemahan tempe selanjutnya <tuh> Ini. Ini kita pakai dalam pengeringan dan peragian. Jadi ini kita bikin menggoyang kedelai bahan baku supaya cepat kering. Dan ini kita pakai juga dalam penyucian. Nah, Di sini nih. Ini beruci air, ini kita goyang, jadi dia tercuci otomatis. Walaupun kita secara manual dengan tangan, tapi kita sudah bilang semi modren. Dan ini juga kita buat untuk mengaduk kedelai yang dalam proses pemasakan. kita memakai alat ini supaya yang kita masak itu matang merata. Terus keranjang kecil seperti ini, ini, ini kita buat untuk menyaring sisa-sisa kulihat. Kuli Ari yang belum terpisah oleh mesin, mesin supaya terpisah seratus persen. Terus kita masuk dalam pembahasan. plastik kemasan plastik kemasan ini merupakan plastik merek BB cap bingkwang jadi sebelumnya plastik kemasan ini harus kita tusuk pakai jarum atau paku saya juga dengan jeruji saya juga dengan juruji-juruji lingkar ban itu kita tajami untuk membuat corohan plastik jadi corohan itu antara lubang yang satu dengan lubang yang lain itu sekitar 1-2 cm itu tergantung suhu udara Takaran yang kita gunakan sebagai alat ukur, jadi sesuaikan alat takaran ini pada harga pasar yang beredar dan tampilan tempe yang kita yeah. eh, produksi nantinya. Ada ini alat takaran nih, berapa macamnya ini, satu, dua, enam, hmm. tempe, tempe kecil, tempe renteng rentengan yang Jadi, demikianlah video ini saya buat. Saya sederhana mungkin, untuk yang ingin sekali mengetahui gimana. Apa aja alat produksi yang digunakan Untuk industri rumahan tempe Jadi Yang ingin sekali untuk membuka uh, Industri rumahan tempe Ya inilah sebagian besar peralatan yang kita butuhkan ya demikian video ini saya buat jangan lupa like share dan loncengnya jangan lupa juga di subscribe ya terima kasih